Oke, okay, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita masuk, sudah dikopikan Semua ke bawah. Oke, oke. Okay. Okay, sekarang kita masuk ke buku bantu, buku bantu piutang. Oke, okay. ini pada prinsipnya sama seperti tadi di jurnal umum. Kira-kira di sini, kalau Bapak mau mengetikkan nama pelanggan, oke, okay. mengetikkan nama pelanggan di sini. Berdasarkan kode pelanggan yang ada pada master buku bantu Kira-kira rumus apa yang Bapak gunakan di buku bantu piutang ini? Ya, Pak. Okay. Rumus apa kira-kira yang Bapak gunakan? Franciscus bisa bantu Bapak? nggak tahu. Hey, kalau salsa kira-kira bisa bantu bapak? Atau ayu tadi mau ngomong ayu. Kira-kira rumus apa yuk yang mau bapak ketikandi di CLC? Pak suaranya kedengaran pak. Halo, kedengaran suaranya? Kecilan pak suaranya. Waduh. Ini sudah kedengaran belum? Halo, sudah kedengaran? Masih Pak. Banget kecilnya. Ya. Kalau ini udah kecil, sudah kedengaran? Ya. Sudah sudah kedengaran belum? Sudah ya, Pak, ya, Pak, lumayan okay, Pak. Oke, baik. Ayu kira-kira bisa bantu Bapak di sini pakai rumus apa? Silok apa. apa? Bisa bantu Bapak apa rumusnya? kok Waduh. Papa juga nggak tahu nih kenapa tambah kecil tambah kecil ini. Halo, ini sudah kedengaran? banget login berarti. Oke. Okay. Ini gimana? Sudah kedengaran? Oke. Okay. Oke okay, silakan. Kira-kira apa salsa? ayo eh, Ayu Ayu, sorry. Ayuning, Hayuning Tias. Oke, okay, sama dengan pilok up buka kurung ke master. Oke, okay, ke master apa ini? Master mana? Ini ada dua, Master Akon sama Master Buku Bantu, Master Buku Bantu terus. Oke okay, kayaknya si Agung ini mau ngomong tadi, coba Gong bantu si Ayu. Oke, okay, P up. Okay, up, Terus, mm -hmm. Terus, B, B 4, D 4, D apa C? Oke C4, oke. Okay. Titik koma. Master data atau master buku bantu. Lihat di monitor, lihat di monitor. Oke, okay. master buku bantu terus Kayaknya Devita mau ngomong nih, coba bantu kawannya Devita, gak bisa. Dari, oke, okay, perhatikan ya, sebentar ya semua ya. Nama pelanggan di sini, Bapak akan baca berdasarkan kode pelanggan yang ada di buku master, buku bantu. Oke, okay, rumus yang kita gunakan adalah rumus piluk up, sama dengan piluk up, buka kurung. Oke, okay, jangan lupa, karena kita di sini baca kode pelanggan, maka pertama klik dulu kode pelanggannya, yang ada di sel C5. Oke, okay, sel 5 kemudian titik koma, kemudian klik lagi master buku bantu, blok mulai dari A5 sampai dengan D11, atau D12, D11 ya sorry, D12, kemudian jangan lupa tekan F4, titik koma, kemudian yang mau kita bacakan di sini kan nama pelanggan ya, nama pelanggan ada di kolom keberapa? Kolom dua berarti di sini koma 2, titik koma, kemudian false. Enter. Oke, di sini masih NA juga ya. Kenapa NA? Karena belum ada nilai yang diisi pada kode pelang pelanggan. Jelas ya? Kita coba ambil salah satu kode pelanggan CS001. Kita masukkan ke buku bantu piutang maka di sini akan muncul yang namanya Mirako Digital. Nyambung? Nyambung apa? Yang lain, yang lain? Yang nyambung ya. Oke. Okay. Yang kemudian selanjutnya apa? Mengisi saldo awal. Saldo awal piutang kepada Mirako Digital ada tidak? Ada di sini 104 juta. Oke. Okay. Jadi rumus yang kita gunakan juga di sini pada prinsipnya sama seperti apa rumus yang ada di nama pelanggan. Siapa kira-kira bisa bantu Bapak menggunakan rumus apa di sel H9? Oke, silakan Ayu Ningtyas kalau mau bantu Bapak. Tadi udah ngomong. Oke, seperti apa coba? kalau sama seperti apa sama dengan VLOOKUP oke okay. buka kurung terus terus terus C4 oke okay, C4 terus titik koma master data buku bantu ya terus oke okay. oke di blok dari mana? Karena tadi membacanya berdasarkan kode pelanggan, maka kita bloknya juga dari kode pelang pelanggan. Oke. Okay. Jika dasarnya berdasarkan nama pelanggan, maka kita bloknya berdasarkan harus dari nama pelanggan. Karena dasarnya adalah berdasarkan kode pelanggan, maka di sini kita blok dari kode pelanggan sama seperti tadi kita blok dari mana? Dari A5 sampai dengan D11. Oke. Okay dari A5 sampai dengan D11 kemudian F4 titik koma yang mau kita baca apa? saldo kan? yang mau kita baca saldo piutang kan? oke, ini saldo piutang ada di kolom ke keberapa? kolom ke? kolom keempat, oke kalau seandainya bapak membloknya berdasarkan nama pelanggan Saldo ini ada di kolom keberapa? Kolom ketiga, oke. Okay. Karena Bapak tadi membloknya dari kode pelanggan, maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah kolom 4, kemudian titik koma, kemudian pos tutup kurung enter. Maka di sini secara otomatis muncul 104 juta. Oke, okay, silahkan dipraktikkan. Silahkan dipraktekkan semuanya. Kalau bingung, silahkan ditanyakan. Coba yang lain, tuh. Apa namanya kameranya? Kalau tidak terganggu, coba dihidupkan biar Bapak tahu apakah Anda bingung atau tidak. Tapi, kelihatan dari raut mukanya. Oke, okay, sudah selesai belum? Yang lain? Sudah? Semuanya sudah belum? Semuanya sudah? Okay, siapa yang tidak gabung di pagi hari ini dengan Zoom meeting rugi Oke, okay, sudah semua belum? Kan kita kan membacakan berdasarkan kode pelanggan toh? Berarti, kan, kalau pakai yang lain sudah semua, sudah semua belum? coba ngomong yang lainnya biar Bapak tahu yang sudah apa belum oke okay, sudah semua ya baik kita lanjut selanjutnya adalah kita akan mengisi data di kolom debit dan kolom kredit kira-kira okay. sumber data di kolom debit dan kolom kredit dari mana sumber datanya Okay, jangan malu-malu, diomongin saja. Kalaupun salah, Bapak tidak akan marah. Dari mana sumber datanya? Dari. Ada tadi yang mengatakan jurnal umum. Kira-kira kalau Fransiskus, kira-kira data sumber data dari kolom debit dan kredit ini dari mana, Fransiskus? Mas. Oke, okay, menurut kamu dari data master. Oke, okay, yang lain ada lagi enggak yang berpendapat? Rosa. Hati-hati kamu jatuh kebalik. Kira-kira dari mana sumber data yang akan kita masukkan di sini? data master. Oke. Okay. Kalau Fahrul Dari mana kira-kira sumber datanya? Kalau dari data master tadi sudah ada nih 104 juta saldonya. Oke. Okay. Dari jurnal umum, oke. Yang lain, oke. Jadi, sumber data debit dan kredit tergantung pada transaksi yang ada di jurnal U, di jurnal umum. Oke, karena di sini adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya piutang dan berkurangnya piu, piutang. Bertambah atau berkurangnya piutang adalah dicatat pada jurnal U, jurnal umum. Paham ya? Oke. Okay. Kalaulah umpamanya kita akan menghitung berapa jumlah piutang debit Mirako Digital dan berapa jumlah piutang kredit Mirako Digital berdasarkan kode pelanggan di mana kode pelanggan ini akan Bapak ketikkan di kolom referensi. Akan Bapak ketikkan di kolom referensi di jurnal umum. Oke. Okay. Kira-kira rumus apa yang akan Bapak gunakan di sel F10? Apa? Jangan malu-malu. Lak tegas ngomongnya. Sam if, pa. itu. Oke, okay, Sam if. Bisa bantu Bapak? Sam if. Buka kurung. Jurnal umum. Terus. Bapak mengetikkan kode pelanggan di kolom referensi. Kita menghitungnya berdasarkan nomor pelanggan atau kode pelanggan. Oke, perhatikan di sini ada ring. Oke. Kar karena kita menghitungnya berdasarkan kode pelanggan, di mana nanti kode pelanggan itu kita ketikkan di kolom referensi, maka kita bloknya mulai dari kolom referen referensi sampai dengan debit dan kredit. Oke. Kita blok sampai ke bawah sampai 140. Blok 140. Oke. Okay. Kemudian kita kunci dengan F4 atau absolute. Kemudian titik koma. Perhatikan di sini. Ada kriteria. Kriteria yang kita jumlahkan berdasarkan apa tadi? Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan kode pelang Pelanggan. Kode pelanggan yang mana? Kode pelanggan yang ada di buku bantu piutang. Oke, klik kode pelanggan yang ada di C4. Jambu, jambu. Oke, kemudian titik koma, kemudian di sini samring, kita mengetikkan rumus di kolom debit. Maka yang akan kita jumlahkan juga adalah di jurnal umum yang berkolom debit mulai dari F104 F8 sampai dengan F100. sampai dengan F140. Perhatikan. F4 lagi, perhatikan. Jika kita di awal tadi membloknya mulai dari F8 sampai dengan G140, maka kolom debit juga harus sama, mulai dari F8 sampai dengan F140. Jika Anda membloknya mulai dari F7 sampai dengan F149 mungkin, maka nanti hasilnya akan berbeda. Tidak waktu dia menjumlahkan maka hasilnya akan berbeda. Maka untuk itu harus disamakan. Jika kita mulai dari F8, maka ini juga harus F8. Jika diakhiri dengan G140, maka di sini juga harus diakhiri dengan 140. Oke, kemudian tutup kurung enter. Kok belum ada, Pak? Belum karena apa? belum ada yang mau dijumlahkan oke, bapak ulangi sekali lagi, perhatikan, tolong perhatikan bapak ulangi sekali lagi sama dengan sum if ini sumber datanya bersumber dari jurnal umum perhatikan, rank kalau up tadi kriterianya dulu, baru ranknya kalau sum if ranknya dulu, baru kriteria oke sum if, ring. Ringnya ada di jurnal umum dimana tadi Bapak katakan bahwa kode pelanggan akan diketikkan pada kolom referensi dimana menjumlahkannya adalah berdasarkan kode pelanggan maka Bapak memblok mulai dari l 8 sampai dengan G140 sampai dengan G140 kemudian Bapak kunci dengan tanda absolut dengan menekan F4 Kemudian titik koma. Perhatikan di rumus ini kriterianya apa yang mau dijumlahkan. Kriteria yang dijumlahkan adalah berdasarkan kode pelanggan. Maka Bapak klik di kode pelanggan yaitu di C4. Jelas ya? Kemudian titik koma. Kemudian di sini sum Yang mana yang mau dijumlahkan? Yang mau dijumlahkan adalah kolom debit yang mau dijumlahkan adalah kolom D, debit. Kolom debit yang mana? Kolom debit yang ada di jurnal umum mulai dari F8 mulai dari F8 sampai dengan F100. F4 lagi. Kemudian tutup kurung enter. Kita coba. Kita coba masukkan kita cari piutang. Oke, katakan di sini ada terjadi penjualan secara kredit maka nanti piutang pada penjual penjualan piutang kita masukkan ke jurnal umum katakan piutangnya ini ada pada baris kedua oke piutang piutangnya di sini katakan 15 juta dimana kita jual kepada Miraco Digital Miraco Digital tadi kodenya adalah C001 E C001 apabila kita ketikkan di kolom referensi sejajar dengan akun piutang maka 15 juta akan muncul pada kolom debit di buku bantu piutang. Ini 15 juta sudah muncul. Jelas ya? Oke mungkin ya. Ya halo? Tadi siapa yang mau ngomong? jelasnya oke okay. yang kemudian ada lagi piutang lagi muncul masih tetap mirako digital juga Bapak ketikan lagi di sini c01 katakan di sini 5 juta maka di kolom debit akan muncul sebesar 20 juta yang dijumlahkan hanyalah c 01 kalau Bapak katakan lagi di sini muncul lagi piutang umpamanya satu lagi di sini piutang sebesar 20 juta. Okay, 20 juta, tapi di sini bukan CS01 tapi CS02. Oke, okay, padahal sama-sama piutang kan? Di sini tidak akan muncul, masih tetap 20 juta. 20 juta itu yang mana? Oke, okay, biar enggak bingung karena sama nilainya di sini Bapak. Bapak ganti lagi 18 juta. Oke. Okay. Di sini masih tetap 20 juta. Dia tidak akan menjumlahkan, karena apa? Tidak sama. Oke tidak so. sama, tapi kalau Bapak ganti ini menjadi CS02, perhatikan Kalau kita lihat di buku Bantu Pitan, CS02 adalah panorama foto kan? Betul ya? Kalau Bapak ganti di sini, CS02, maka yang muncul adalah panorama foto 18 juta berubah secara otomatis. Oke, nah di sini CS01, berarti yang debit sudah berhasil. Sekarang yang kredit. Yang kredit rumusnya sama seperti pada kolom debit. Kira-kira si si Kori bisa bantu Bapak untuk rumusnya di kolom kredit seperti apa? Kori bisa bantu Bapak? Sama dengan sumib. buka kurung dulu oke okay. oke okay. terus kita blok dari mana blok dari kolom referensi E8 ya E8 sampai dengan G140 oke okay, terus F4 ya absolute ya F4 atau tanda string oke okay. apalagi lagi buku bantu piutang terus mana yang git? C4 oke okay, terus oke okay. Oke. Okay. Tabulok dari mana? Yang mau kita jumlahkan adalah kolom kredit. Oke, okay, G8 sampai dengan G140. Oke, okay, betul ya. Alhamdulillah bisa nyambung. Oke, okay, kita enter kosong. Kenapa kosong? Karena di sini belum ada yang ada di kolom kre kredit. Oke, sekarang Bapak ganti di sini. Di C08 ini ada 8 juta. Kita tes ya 8 juta. 8 juta di kolom kredit. Oke, kita cek di buku bantu piutang. Oke, sudah muncul 8 juta. Oke, bisa, bisa dipahami? Yang lain? Oke, dipraktikkan. Kalau bingung, ditanyakan silakan dipraktekkan. Nabila coba itunya sama Sandy ka kameranya di on kan Tiara Nurdestia Edpet Carolina Rianda coba kameranya di on kan Napa terganggu ya kalau kameranya di on kan ya Oke okay, bagi yang terganggu tidak usah Bapak mau lihat apa namanya bahasa muka kalian itu menunjukkan paham atau tidak Pak Ruruj tetap nol. coba kamu lihat kodenya sudah benar apa betul sudah diketikkan belum kodenya di ini dia apa namanya di kolom referensi ini kalau ini bapak hapus kodenya bapak hapus semua ya pasti nol di sini tidak akan bisa kebaca karena dia hanya membaca berdasarkan kode pelang pelanggan kalau tidak ada di sini kode tersebut makanya tidak akan bisa menjumlah dia akan menjumlahkan apabila kodenya ada Oke okay. Bisa dipahami ya Udah Oke okay, yang lain Belum bisa dimana pak ininya Lupa sama rumus sum if nya Rumus sum if itu Tidak perlu dihafal, Yang perlu adalah dipahami Oke okay. Oke okay. Bagi yang belum coba kasih tahu bapak siapa yang belum. Oke okay, siapa siapa lagi? Tinggal Paru Rozi yang belum paham. Oke okay, Paru Rozi buka buku bantu piutang. Di komputermu buka buku bantu piutang sudah letakkan di kolom mutasi piutang di sebelah debit. sudah? oke, okay, ketikan rumus sum sum sama dengan sum oke, okay, buka kurung. sudah? sudah belum? Sudah, oke, okay, klik jurnal umum. Oke, okay, sudah. Blok dari kolom referensi paling atas sampai dengan kolom kredit paling bawah. Oke, okay, F4. F4, F4 dulu di blok dulu semuanya, dia apa namanya diabsolutkan. Baru titik koma, sudah klik lagi. cur buku bantu piutangnya sudah oke. Klik kode pelanggannya ya yang ada di situ, bukan yang kode pelanggan cs 001 itu. Oke titik koma oke klik lagi jurnal umum oke blok kolom debit sama sejajar dengan yang tadi kalau kita mulai dari e8 apa tadi oh, kita mulai dari e8 berarti juga harus sejajar satu baris juga sampai dengan terakhir Oke okay, F4 lagi Tutup tutup kurung Enter Sudah Sudah belum Lah orang kamu belum ketik Angkanya gimana mau ada Ya nol lah kalau nggak ada angkanya di jurnal umum Ada nggak di jurnal umum angkanya seperti ini Ya belum ada apa yang mau dibaca sama dia Orang data yang mau dibaca Nggak ada Oke coba kamu ketikkan itu Apa namanya piutang usaha Di nomor akunnya Kemudian masukkan Kode pelanggan di kolom referensi Kamu ketik angka sembarangan Di kolom debit muncul nggak Lihat monitor itu tuh Terserah kamu, muncul gak coba. Ya kamu sudah ketikkan belum kode pelanggannya di kolom referensinya? Lihat, oh, ya nol lah. Fransiskus, gimana? Udah bisa belum? Udah oke. Okay. Pak rozi gimana? Sudah oke, kolom kredit sudah belum? Thomas, sudah beres kolom debit kredit? Oke, parul kolom kreditnya sudah selesai. Oke, sama seperti tadi, perhatikan kalau kita pengen cepat. Okay, perhatikan, kalau kita pengen cepat untuk membuat rumus di kolom kredit, tolong semuanya perhatikan. Oke, okay. di sini tadi sudah kita buatkan, kan rumuskan ya. Oke, okay. tadi kita blok sampai dengan kolom G ya, di sini ya G 140 betul ya. Oke, okay. Anda tinggal copy rumus ini. Bagi yang sudah paham, ctrl C, masukkan di sini, Control V. Sebentar. Di sini pada saat Anda mengkopi rumus ini, copy, jangan di-enter, tapi skip. Kemudian klik dua kali di kolom kredit, control V, enter, sama, 120 juta. Kenapa 20 juta? Karena di sini masih kolom F. Masih kolom kolom F. Padahal yang mau kita jumlahkan adalah kolom G, kolom kredit ya. Oke, maka di sini, yang F yang ini ganti menjadi kolom G kolom G yang kemudian F yang ini ganti jadi kolom G kemudian enter oke okay, paham ya oke okay, sambil oke okay, sam, sambil apa namanya sambil kita melanjutkan ke kolom saldo debit dan kredit ini untuk sementara Bapak stop dulu karena waktunya tinggal satu menit lagi nanti Bapak share ulang lagi ya Oke, okay, Bapak stop dulu semua ya. Oke, okay, terima kasih.